Bentar nih. itu. Nih, nih. Lihat lihat lihat. deketin, deketin Lihat dekat begini kita. Okay. Oh. Besar, besar. Oke, okay, lihat, lihat. Oke. Maju. Ayo, ikutin min. Eh. Eh. kali ini kita ada di hutan rencananya hari ini kita mau masak-masak lagi oke okay. saya tidak lupa ditemani sama teman saya teman-teman ada kantis, ada kaipan, dan kameramen saya ada ke topik jadi hari ini kita akan coba masak lagi di hutan seperti biasa kebetulan hari ini kita ada di hutan selatan teman. tempatnya di Brebes, Jawa Tengah ini masih desa Padreja oke okay, yuk lanjut nah, ada sih dong Oke teman-teman, kita mau berburu ikan. Setelah dari tadi kita masak, ini kita akan coba berburu ikan. Kita pepet dulu ya. Nanti habis itu nanti kita kuras dulu. Oke guys, ini Kak Ipon lagi Nau air biar ikannya hey! pada keluar ini Kak, Kak Topik nih. <tik> Lihat, teman, teman Kita ambil ikan itu dengan cara merogoh atau ngobeng. Lihat hasilnya, cara merogoh itu seperti ini. Oke, dites tips oke. ikannya itu ada di dalam ini ikan. Bentar, itu. lihat, lihat, itu lihat. Deketin, deketin. lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, Oke, kita udah dapat ya. Ini ikan bunter, ukurannya lumayan. Eh, lihat. Ini dapat lagi nih. nih. Oke, lihat-lihat, ya, dapat lagi. Oke, lihat. Oke, sob. Oke, lihat. Sekaligus kita dapat dua. Dapat ikan bunter, ada udang juga. Lihat. Kita langsung ngarogoh lagi. Ngarogoh itu ngopeng. Jadi menangkap ikan dengan cara menggunakan tangan. Oke, kita dapat udang. Ingat, keren ya. Kita dapat udang. Ukurannya lumayan. Ini di hutan ya. Di hutan juga banyak. Lihat tuh kita ini dapat lagi ikan ukurannya lumayan lihat ini banyak sekali ya di sini dapat lagi oke dapat ya agak kecil udah ada teman-teman kakek jamu beda beda beda ini itu balikin min min balikin Pareng sih, ameh. Penyayano nayo again. Ini yang daun gitu. Picking nak selang. Oke, teman-teman, ini dia hasil tadi kita udah pepes, ikan pepes hasil berkuru, teman-teman. Selain ikan pepes, kita juga ada mie ya. Mie hasil berkuru ya. Ke sini ada ikannya. Ini ikan bentur sama udang, lihat. Ya dagingnya kecil banget tapi lumayan hmm. Maha gurih banget mantap hmm. di sini juga ada udang dapat terpait Ayo belum berbagi genta mantul. Teman -teman. ini dia udangnya, ya. Yep. udangnya gurih. kita uh, pakai bumbu sedangnya kita cuma pakai bumbu kunyit sama garam, terus uya iya. emang uya itu garam teman-teman. dan ikannya nggak terlalu besar, tapi lumayan. ketika lagi di hutan itu makan apa aja itu enak teman-teman. dagingnya -teman. kecil, sini juga ada yang namanya Duri-duri halus